Tenggene kita bunyi malah diterangno Kita punya, karangane si Abdul Qadir ajilani Buat tiange Anges terkenal Sultanul Aulia Kulonyongkonis Abdul Qadir ngarangi tapi orang unikku Kulonyongkonis Di tapi orang unikku Kulonyongkonis tapi orang sama Kulonyongkonis tapi orang unikku Kulonyongkonis tapi orang unikku Kulonyongkonis tapi orang unikku Kulonyongkonis ibnu orang unikku Kulonyongkonis orang unikku Kulonyongkonis tapi orang ibnu Masud tapi orang duha Kulonyongkonis tapi orang unikku Kulonyongkonis Aku ini sobatnya nadi aku Nabi doa kurang berdino kok kayak malam berdino. Tuah buat beberapa hari nih beberapa hari pas itu. Lalu lalu siapa berkutik lo bertengkuloh. Klorin tak ngernagan lu karpet biasa berkutik si ngarang ngomong. Tak ngernagan yo bener. Misalnya ruhen doa berdino kan malah. Jadi Duh, si doa berdino tetap merahat. Akhirnya kan nyala lo no, doa. Tapi nak doanya arang-arang kan. Mungkin duhan kurang kenceng, kan? Dia nyalaan tapi tidak betina tetap melarat, kan? Padahal laki-laki tetap sesuai catatan, oke. Maksudnya kan ya kira-kira tetap melarat, maksudnya. Wong melarat, duha betina, terus gak suka suka. Kira-kira ini nanti ini, simpul nadhamong, noh. Gitu sih, duha betina kok, Gak suka suka. Tapi hmm. arang-aran duha kan, gak nyalaan tuh duha. Malangin, opo, duha ku kurang kenceng ya itu begitu sahabat pokoknya kira-kira ibadah mulai jadi tersangka harus kamu hindari kalau balik ini balik ibadah nak mulai jadi masalah jadi tersangka harus kamu nopo hindari lalu ini dimaksud Nabi kwe mau Qur'an anak atimu mujak seneng kwe nak mulai rapati seneng fakumu anhu ikra Qur'an makta lafat gulubukum kwe Qur'an nak ijak seneng nak mulai gak seneng nopo kon ngereh Udah sampai sampe Quran dari nopo tersangka begitu juga sholat jadi wis iki fatwane ulama sing saka Rasulullah ana silsilah ya dia kabeh ana do sisi mergo wong mesti duwe napa bos ora iso nguras nang Quran Gus Kang Arab bosen wong rasa sok suci dia rasa usah napa siji aja kesemaan kesemaan sing nyemak tenanan wali semangat Kira-kira niwan sewu kafite ke cine podo salam tembelay podo mulai rokok-rokok an mulai makan-makan. Kan mulai mikir keh, kok pengen aku asli le podo, Bramri yang keh. Kekei sorosamu nafek we menungso. Daripada lones maloroko wa elere. Daripada geremeng, ngok kiro-kiro rokok, podo. Igu rosu ngajari kita tadi, ibadah ke igu nak kiro-kiro sepatu level nabo tersangka akan ngelirin ya tentu yang perdu bisa sampai ibadah jadi la ala kabahiun nafsa akan merusak diri anda nopo? diri anda nopo? sendiri orang-orang bolak balik berada di Berarti berada di sini kira-kira rapantas mandi, orang situ Sawangan kok potongannya ramah di tuh semua aku nyalah pangeran, pengiran, lo pingan ditawani, tapi udah nganut ulon, tuh nanam pun nganut ulon, tawani ya, ada seorang kia, ikus, manggil surat istisqo ikus, manggil nih gua, jenengan singi khutbah, puluhan kus seneng aun di hutan, tapi waktu selama di susu putih, waktu putih kok di kota, kok pangeran ke Nuruti, ruti, nah waya ra hutan lu apa kira rosa istisqo, apa Ker salve kal ke toro kabo, kama ndiau iya budi kono, mo jadi gi fai era wu teri ki waki waye kau te, angko nefa se iu kan koro kila bisdis ka, or koko lodi ko tela bali ni tu rodo rodo mata wana tidak cara syafi'i wana, tapi tidak wana karena imam hanafi alasannya nabi uratuh sholat istis kok kejadiannya kan nabi pas khutbah terus siang diso matur, nabi terus saat itu juga kan nabi dungo, walaikipa halaikipa dungo langsung hudan hudan, kenemanan, terus di, minta dihentikan, dihentikan tapi nabi itu tidak melakukan kefiah khusus tentang cara sholat nabi Isiko ya saat itu juga beliau khutbah terus apa berdoa sehingga sholat mata Abu Hanifah tidak ada sholat ya ada ya kejadian itu gitu tapi kejadian itu aku mau cerita doh senengannya kok anut aku mau cerita kok bonut tapi Imam Syafi'i itu punya sanad eh, beliau punya sanad ada sholat Isiko dengan cara yang beliau yakini masuk ke lapangan, terus bawa kewan coba tiga sebuah kewan-kewan misalnya, werdus-werdus atau apa-apa lah ya seperti itu terus nganggur rida sing diwalik yeah. ya semacam-macam <laughs> kok ini nanti sulat istri, kok tenan imam itu lali ke rida ini kejadian nyata ketunan ya, ketu, ketunan ketunan yang diwalik mereka ngapun dan ngulah betem betorita gak ketumawon ngulah etual wale, ketua ne wah parah berarti nih pih malah sanat di dimeneh malah ketua ya, jadi paham gitu terus solatistis kau niku coromadhab hanafi itu bete nanti alasannya kejadiane namung nabi nempuh dungo pas nempuh hut atau roguloyes makmum, mohon maaf begitu kurang lagi boleh boleh makmur nuas rasa dedi imam imamnya nak saya rasa tu lah dongo istiqo teman-teman jadi dongo istighfar singake bendis pura pangeran enggak bendis pura pangeran istafiru robbakum ina hukam nana wah hafar na lagi yurisli sama alaikum gitu orang istiswara pangeran yurisli sama alaikum gitu melano nawa bang Hasan Basri Ya Hasan Basri, kalau dengan era di hutang, istahu Firillah. Jalan 10, nong jadi kalau aku pengen surat istighska, istahu Firillah. Kuah pedung, apa iko jaluk? Kenapa istighfar? Terus, lima orang ini selesai komplain. Ya Hasan Basri, nak jadi ulama, usai benar masa-masa lahnya beda kok ijazahnya. <laughs> Sama. Ya, dari Triton, istahu Firul, innahu kana anggar isti supura pengirahan yur sama alaikum widro wa yid kum kuwatan seperti yur sama alaikum widro wa yum dit kum bi am waliw wa banina wa yidzallakum janati wa yidzallakum wa yidzallakum anhal wa yidzis supura pengirahan gampang termasuk wa yum dit kum bi am waliw kue dunyam yor diper banyak internet itu diper, banyak. Jadi istisko model baru, jadi istisko farw. Karena kita kok, hmm. mungkin buat mikir tak mandi lah, ya daripada kira kita tak mandi, rasa istisko. Ngerti do samu, sakai hutang akeh, bodoh ni uang is bola balis, istikfarwa, itu ragulah hmm. nuwah, istikfarwa. Karena nggak mau ngomong, -ngomong do protes, iya kok betul dan dan, mohon betul dan dan, nah, Insya Allah niki dari nanti sukitodi, sporo. Oh, oh, no, nah, kan, saya ulang ke hutan. Semua so memang tidak ada musim rugi. Istri sholatnya, istri sekolah, barang hutan, bang, tidak di musim. Apa-apa lorong, arah tenan. Si istri sekolah itu tenan, barang hutan di komentari musim hutan. Wah, malah lorong menek Rusak, samseng, zaman nasi, rusak, rusak. Kasolat ya, mau barang hutan, darahnya, wah, musim. <laughs> Ya, dia pada Allah tersangka. Selamat no ice, semena ya, ngai. Jadi, yes, Boyana, nah, ono sunat isi, kok melok, onetop tapi melok, sama melok gerak, gawe nopo, gerakan. Pulau-pulau balik, kok ngamini, punna, nama, imame, di sawah, hombos, dungan, di tenanan, sebelas, pinggir kubla, minggu, rata, naran, kubla, di sawah, kesus, cangkem, kemur Saya, dong, amin, tenanan, perikanan, ada, gak jauh, bo engkau di sana kalau banyak ya booming ya, buat cowok pelak Akhir Amin ya Allah Amin. Harus kelihatan mulai mas kau. Amin ya terus pokoknya aku mau ikut sampai La Al-Lah Nafsakus Apapun itu agama mengurau oleh menyusahkan diri Anda semua. terlalu semangat dakwah, dan rusak awakmu, rusak keluarga, mengurau oleh. Iya kan nabi itu Allah La al Nafsu. ini maksudnya, nafs ini ekstrim ekotiluha diluha ghoman terkeseorang sering nganti membunuh diri gara-gara dakwah -gara ora, orang orang apa, ka? orangkah orang kasih nah, ini hadis hati malah Nabi ini munggah munggah tenggunung, gunung gunung di Mekah, Jabal Gubes munggah bareng keuduhur kepengen menjatuhkan diri bareng ngerasa nak bunuh diri dosa abdur delok kaum me ngoten do murtad do macam-macam mugah meneh sibril turun nasihati la allaka bakhun nafsa dadi nabi lu susah tenan mikir akhirnya akhire dikandani pangeran wis ora sama terus usah mikir nganti to pon wis anger kok kandhani gak nurut ya wis ngandani gak nurut jauh, wis ana nak tirakat iku no sangu jadi nabi yen nak nyepi teng gua khiro ngisangu utek tirakat dirakat ora sang wis umatira nurut kuwi nang guwa gak mangan gak ngopi-ngopi malah loro weten malah loro wis rono kabeh hadis soken nang nabi pasti rakat iku sang algorah ro tapi jelas rasa rokok ora ono hadise nah wong saiki kiye-kiye bi kok tesang rokok 34 moro gunung selamat rokok anjedal Wah, gue rawan hati sih, nembus rokok barang gue rawan hati. Nggue parah, nih, nopo? Tapi nak orang sanggup belas ya rawan hati sih. Napiin betul naboh, sanggup. Pas nyepi betul sanggup. Duka, duka naboh ya, raro pokoknya sanggup. Sudah so rokok ini musim aleh, nembus beton beton rokok. Kopi mungkin, tapi beton rokok. Nah, kopi saya mungkin, mungkin maksudnya ya orang orang mesti tapi mungkin.